Sesungguhnya seorang istri yang meminta cerai Tanpa alasan yang dibenarkan syariat Maka kelak pada hari kiamat Wajahnya seperti tengkorak Lidahnya menjulur Keluar dari tengkuknya Dan dilemparkan ke dalam jurang neraka Walaupun semasa hidupnya senantiasa berpuasa Sepanjang hari dan sholat semalam suntuk Meminta cerai kepada suami Tanpa udhur syariat Tanpa udhur syariat saya ceraikan aja saya Apa alasannya? Lu dah tidak punya duit Ini bukan unsur syariah Tapi jika seorang sesuami ini Sudah menyalahgunakan Jika seorang suami ini Sudah menyalahgunakan syariat, Melarang kita untuk sujud kepada Allah Dekat kepada Allah Minta cerai boleh Karena ini udhur syariah Syariah tapi, kalau itu masih terjadi, sholat boleh apa? Semua boleh terus tiba-tiba. Dia minta gugat cerai, cuman urusan masalah dunia nah, ini akan jadi siksaan buat seorang istri yang meminta cerai kepada suami.